Wow bunda lagi trending lagi nih persahabat ya di twitter Suatu so, kebahagiaan masya Allah Mudah-mudahan Lesti Kejora semakin banyak support dan dukungan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Postingan ini pun persahabat diunggah oleh akun family Anusko Leslar23 Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ya, ini dari akun instagram eshaneskorwilantika30 mengatakan guys mumpung guna trending yuk bisa yuk kita buat aja promosi sekalian promosi leslar metaverse biar makin banyak yang gabung biar naik terus mengingat koin tetangga yang kabarnya terus menurun jadi banyak yang meragukan koin lokal tuh persahabat yuk kita tentunya doakan dan support mudah-mudahan Leslar ini selalu go internasional. Berikutnya persahabat masih di akun Instagram yang sama. Ini ada momen yang sangat membanggakan sekali persahabat. Ada sebuah percakapan, percakapan pesan persahabat ya. Ada sebuah kalimat. Rumah sakit tapi kami di sini di kampung orang gak mampu, mungkin dedek bisa bantu sedikit buat Aldi biar bisa berobat dek. Katanya itu persahabat ya, Alhamdulillah Bunda Kejora. Ini membantu saudara kita yang bernama Aldi, persahabatnya Aldi Wahyudi Official. Semoga tentunya penyakitnya diangkat, diberikan kesembuhan, kesehatan, dan tentunya persahabat ya, mudah-mudahan banyak juga yang berdonasi. Kita lihat persahabat, Bunda Lesti kejora langsung meminta nomor rekeningnya persahabat ya Untuk mentransfer uang untuk membantu saudara kita Masya Allah banget ya Bunda Lesti pun mendoakan cepat sehat Aldi, kata Bunda Lesti, amin Masya Allah, idola kesayangan kita Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Kita makin bangga Semakin bahagia sekali bersahabat ya Doakan selalu juga untuk idola kita Semoga rezekinya berkah barokah Dan selalu diberikan Kelancaran Selanjutnya bersahabat Kita lihat juga Adungan spesial yang kita dapatkan bersahabat, Dari Novi yang mengunggah sebuah postingan video Bang Lintar dan tim lainnya sedang berada di suatu tempat persahabat ya, Masya Allah membuat kita semakin penasaran persahabat ya, semoga saja ada cirugan vitamin dan tentu kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita dan tim Leslar Entertainment dan tentu persahabat ya, kita juga ini mendoakan selalu yang terbaik buat Leslar. Apapun yang dilakukan malam hari ini, semoga sukses, semoga lancar. Dan berikutnya persahabat, ada unggahan terbaru. Ini sekaligus vitamin bahagia banget yang untuk warga Konoha. Di laman akun Instagram, pribadinya Bunda Lesti mengunggah postingan foto terbaru sedang menggendong BBL. Masya Allah, senyuman. Yang tentu diperlihatkan oleh Bunda Lesti semakin membuat kita bahagia Semoga Bunda Lesti selalu sehat ya dan selalu diberikan kebahagiaan Bunda Lesti pun persahabat menuliskan sebuah kalimat caption Al-Fatih Masya Allah si anak baik persahabat ya Yang selalu mendoakan anak tercintanya BBL Mudah-mudahan BBL juga menjadi anak yang kuat Anak yang hebat seperti kedua orang tuanya tentu di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dari para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram Delvina underscore Leslar mengatakan di kolom komentar Masya Allah ganteng banget Abang Fatih, katanya tuh ya luar biasa banget Abang Fatih mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan juga dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport mendoakan keluarga Leslar dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya. Ada komentar dari Bunda Inul yang ikut, tentunya memberikan tanggapan di kalimat komentar persahabat. Bunda Inul meneluskan, "Cucu Oma ditunggu, Oma di rumah si cakup. Masya Allah, ditunggu ya, oleh Oma." <guruh> Luar biasa, dukungan dari Bunda Inul memang tentunya membuat kita semakin bahagia juga. Semoga silaturahmi mereka